Saya akan terima tantangannya dengan syarat, jika saya selamat seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, ya, selebriti segala macam ini, terbukti masih menyuarakan lockdown, wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui. Wah ini saya termasuk yang harus minta dibui dong nih. Yang sesuai dengan penyakitnya. Yang jauh yeah. lebih bahaya dari COVID adalah ketika, ini BG, maksudnya Bill Gates, maksudnya Anda mengatakan itu? Uh, saya bilangnya Bill Atas sih. Oke, okay. mengendalikan Karena apa orang. yang ada dalam tubuh Anda. Uh, hmm. Ada satu lagi saya ingin bacakan. Hmm. Selamat pagi, jika ada yang menentang saya ke RS, rumah sakit maksudnya Untuk berinteraksi dengan pengidap COVID Atau menantang mm -hmm. saya disuntik virus COVID Saya akan mm -hmm. terima tantangannya dengan syarat Jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia Seluruh awak media Ya, selebritis segala macam ini Terbukti masih menyuarakan lockdown Wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui Wah ini saya termasuk yang harus minta dibui dong nih jika anda, jika anda menyuarakan lockdown ya Oh ini hanya untuk menyuarakan lockdown. Kalau PSBB nah, enggak ya? Baca, kan? <laughs> Kalau PSBB tidak? Uh, itu bisa dibicarakan. Oh bisa dibicarakan, masih masih bisa dibicarakan. Oke, okay. uh, saya ingin tanya uh, apa yang kemudian anda tudingkan sebagai konspirasi dari Bung Hermawan tadi sudah dijawab. Pertama yeah. soal rapid test, rapid test memang ada kemungkinan salah, ada false negative, false positive. Tapi swab test atau PCR, PCR, ya itu 96 persen betul, valid. Kemudian ya, tadi kan yang kedua Anda katakan sebagai ada buku, ada film, itu semua mengait ke sars satu, SARS sebelumnya. Saya yakin bahwa Anda juga paham tentang SARS. Bahwa ini adalah ya. SARS yang kedua, COVID. Jadi apa ya. kaitannya konspirasi dengan data-data itu? Semua sudah dijawab oleh Bung Hermawan. Ya oke, okay. saya punya pertanyaan kenapa Bill Gates, selain mengadakan event 201, sebuah simulasi ...cara mengatasi virus yang kebetulan namanya Corona, COVID, kenapa juga Bill, uh, Bill and Melinda Foundation memproduceri sebuah seri dokumentari di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan. Oke. Okay? Apa kaitannya? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas? Oh, jadi ini kebetulan, kebetulan, kebetulan sehingga Anda mengaitkan bahwa ini konspirasi? I, karena kebetulannya terlalu banyak, terl it's too many coincidence. Dan mereka uh, Bill Gates sudah lama sudah lama investasi yes. di bidang digital ID, namanya ID 2020. Oke, okay, yes. yang bisa saya jelaskan di sini adalah kita tuh di kenapa permainan statistik angka perubahan ini signifikan? Oke, okay. jadi uh, saya, uh, saya ilustrasikan begini, media mainstream merupakan karena elit global tidak bisa memakai tentara, tidak mem tidak bisa memakai ormas untuk menangkut nakuti orang. Jadi mereka memakai senjata yang paling ampuh yang itu bernama me media. Media mainstream itu menyerang manusia langsung ke rumah mereka, langsung ke kehidupan mereka, ke handphone mereka, ke layar TV mereka. Mereka sudah diteror. Ketika, seperti saya bilang tadi, kebo kebohongan yang diulang berkali-kali itu akan menciptakan realita yang seperti yang diharapkan oleh mereka. Jadi ketika masyarakat percaya akan sebuah berita yang terus-menerus dikabarkan, itu akan membuat orang, bagi yang belum tahu, ada yang namanya psikomasis, psikomatik. Ketika kita mendengarkan atau memikirkan tentang sebuah penyakit, secara terus-menerus, meskipun kita tidak sakit, kita akan merasakan gejalanya. Dan gejala yang dipakai oleh COVID ini adalah gejala penyakit yang paling umum di dunia. Gitu loh Uh, mas COVID adalah penyakit yang paling umum, sama seperti flu ya, biasa, misalnya. Gejalanya, gejalanya. Gejalanya sama, ada sesak nafas dan lain sebagainya. Ya, itu gejala yang paling umum di dunia itu e, apa namanya sesak nafas, e, sakit tenggorokan, e, mual. Yang menyebabkan kematian? Yang yang meninggal, Mas. Ini Mas harus hati-hati loh. Yang mening, yang selamat dari COVID ini 99% lebih loh. Yang meninggal itu kebanyakan karena memang mereka memang sudah dalam kondisi kritis, mereka sudah punya penyakit bawaan, dan mereka di usia lansia. Data, data kematian dari seluruh dunia sekitar 4-5%, jadi 95% yang sembuh. Tapi di Indonesia jauh di bawah itu. Kenapa mas? Anda katakan tadi yang meninggal yang sembuh ya. 99 persen ya. uh, datanya 5 persen meninggal artinya ya. Ya. 95 persen hmm. atau 94 persen bahkan yang sembuh jadi tidak 99 persen itu data dari WHO jika, WHO. Ya, WHO itu Nah, di titik ini saya tidak percaya apapun kata WHO karena WHO sudah terbukti Tedros jika Anda search tentang Tedros ya bosnya uh, ketuanya WHO dia punya rekam jejak yang gelap di Ethiopia dan dia sudah lama jadi bahasa kasarnya dia tuh sudah lama menjadi uh, anak buahnya dan uh, tanpa anak buah Bill Gates. Dia banyak terlibat di proyek-proyek filantropi -proyek Bill Gates yang sebelum-sebelumnya, gitu loh. Hmm. Jadi saya di poin ini jika acuan referensi Anda, tapi WHO bilang begini, WHO sendiri aja nggak tahu mereka itu siapa loh. If you read WHO, who? Gitu. You know? Jadi di poin ini jika anda pakai acuan data anda WHO mengatakan WHO mengatakan Jadi kalau nggak pakai WHO pakai data siapa? Anda punya uh, tim statistik sendiri mungkin? Enggak, makanya begini loh Mas. Tidak, dari mana anda bisa mengatakan 99 persen? Dari hasil diskusi saya dengan Dokter Tirta kami sepakat jika berita apa berita kesembuhan jika anda berusia di bawah 50 dan anda apa namanya imun anda meskipun tidak super sehat tidak super ya. sempurna dengan orang-orang yang uh, ...yang mempuny mempunyai diet yang sangat sempurna, chances Anda sembuh itu sangat-sangat besar. Oke, itu, itu, kan, tidak... itu kan karakternya. Tapi angka 99%, saya ingin mengetahui dari mana angka itu? Karena eh, sampai sekarang tidak ada satupun orang meninggal yang hanya karena COVID. Eh, bukan, ya, 99% kan data fix, data real. Itu sudah melakukan iya. perhitungan. Kalau WHO jelas, ada data seluruh dunia, worldometers dari John world Hopkins University misalnya. Tapi Anda menyebutkan yeah. 99%, dari mana data itu? Dari apa? Universitas apa? John Hopkins University. John Hopkins University difunding oleh Rockefeller dan... Uh, Oke, okay. uh, terlepas uh, dari itu, yeah, uh, terlepas yeah. dari tudingan Anda. Saya mengetahui, 99% yang Anda katakan tadi, data dari mana? Data dari, jika, ini loh Mas, jika memang covid ini sebegitu mematikan yang seperti yang digambarkan oleh media-media saat ini, semua 80% sudah meninggal ke orang-orang. Oh seperti itu. Maksudnya sekarang sampai sekarang. Sampai anda sampai belum menjawab saya puluh sembilan 99% Anda katakan sembuh corona. Penyakit corona 99% sembuh. Itu data jika dari mana? An jika Anda tidak berusia, jika Anda tidak berusia di atas uh, 60-an dan Anda tidak memiliki penyakit Bawa, apa bawaan, anda akan sebut buktinya sudah banyak banget pasienan sudah sembuh Sekali lagi karakter karakternya, dia dia tapi dia dia dia angkanya dia dia dia yang saya dia tanyakan dia uh, Saya ke Bung Hermawan, Bung Hermawan betulkah kemudian apa disampaikan Tidak. oleh Bung Jarin, 99% penderita corona sembuh? Oke, jadi ginilah ya, saya coba uh, bandingkan antara SARS, MERS, dan COVID ya, karena ini rompun corona ya yeah. Jadi waktu SARS kejadian tahun 2002, kasusnya di dunia itu sekitar 8 ribuan, dan SARS juga mulai dari Cina jadi mortality rate dia 10%, artinya kalau 10% mortality rate, sisanya sembuh, begitu, jadi 90% sembuh nah, 90% nah, oke okay. Ya itu SARS ya, SARS ya tahun 2002 ya. Kemudian MERS tahun 2012 kurang lebih 2.500an orang di dunia, 37% itu meninggal, artinya sekitar 63% uh, sembuh Ya, kemudian COVID tahun 2019 mulainya dan puncaknya 2020 ini angka yang disebutkan Bung Aiman sudah lebih dari 3,6 juta orang terinfeksi sejauh yeah. ini. 3 sampai empat persennya mortality rate, artinya dalam uh, meninggal ya, Betul. sekitar uh, 260 ribu sejauh ini ya. Artinya lebih dari memang 90 persen sejauh ini uh, kejadian di beberapa wilayah contohnya itu mungkin disembuhkan, tetapi. Sembuh atau tidak ini bukan di situ persoalannya dalam kasus COVID ini. Oh, persoalannya tidak di uh, ya. Boleh saya teruskan? Silakan. Sekarang kita bicara teori konspirasi. Konspirasi yang paling luar biasa itu bila Bagaimana? konspirasi itu dikendalikan oleh kekuasaan. Sekarang kalau kita negara-negara populer di dunia seperti Rusia, China, Amerika, Israel, Inggris, itu adalah negara-negara power dengan uh, popular yang luar biasa dan semuanya sekarang uh, luluh lantak dalam arti kesat, kesakitannya itu luar biasa karena corona ini. Enggak, saya mengulang. Terus nah, benar? Saya berikan kesempatan bujering. Anda meng ya. mengatakan enggak? Ada negara yang kemudian kan? tidak? tidak kolaps hari ini ada kemudian negara yang tidak sama sekali negara besar kita bicara collapse ya itu kolaps itu diciptakan oleh pemerintahnya sendiri saya punya teman di semua yang negara yang disebutkan oleh pas dr. Rodi saya okay. punya teman di negara itu semua mereka bilang itu semua mainstream media mengabarkan hal yang tidak sebenarnya padahal di sana sebenarnya biasa normal rumah sakit sepi di sana semua rumah sakit Tapi, sepi ah, itu... di mana anda, anda punya data itu silakan Anda gali sendiri Karena uh, Anda kan katakan tadi dari teman Teman Anda di mana itu? Teman saya ada di London Teman saya ada di California Teman saya ada di Australia Teman saya ada di Italia Oke, okay, di London, semua. di California ya. rumah sakit sepi? Sepi, ya Rumah sakit sepi? Sepi jadi kalau Anda lihat dari Reuters misalnya, dari Reuters, dari CNN misalnya, ya, ya, siapa? dari reuters Fox, siapa dari BBC, itu, itu semua bohong. Ada reuters, reuters itu siapa? Dimiliki oleh uh, uh, uh, gini ya, Soros apa tidak? Rupert, Rupert apa tidak? Jadi, Jadi kalau seandainya mereka semua. kemudian melakukan peliputan di rumah sakit-rumah sakit yang memang melakukan protokol covid dan memang hampir seluruhnya di sana, saya juga baru... Uh, Melihat kemudian beberapa televisi di luar negeri, apakah itu kemudian rekayasa Anda menyebutkan itu sebagai... Televisi, televisi luar negeri sama dengan televisi di Indonesia, nggak semua yang mereka siarkan itu benar. Anda sendiri tahu itu kok, saya yakin Anda tahu itu. Anda bukan orang bodoh. Jurnalis, kewajiban jurnalis pertama adalah pada kebenaran. Ketika ada jurnalis yang tidak pada kebenaran, maka dia bukan jurnalis. Oke, Cemana itu sama nilainya dengan bila, orang bilang pemuka agama adalah orang yang baik itu sama nilai setempelanda saat ini. Saya ingin saya ingin bertanya, anda anda meyakini bahwa rumah sakit rumah sakit di luar negeri sesungguhnya santai-santai aja kosong banyak yang kosong tapi yang berita di amplifikasi yang diangkat ke internasional itu rumah sakit yang kebetulan lagi penuh dan okay. ada banyak ada banyak bukti footage footage yang dipakai di rumah sakit Italia rumah sakit di Amerika tuh footage nya sama semua gambarnya. Jadi mereka memakai gambar yang sama di, di semua rumah sakit yang katanya kotanya lagi rusuh. Lagi COVID. Berarti ya di Bali enggak ada rumah sakit yang rusuh tuh. Nggak ada. Nggak ada tempat yang butuh relawan, nggak ada. Media memberitakan, oh 400 orang di Bangli, di Bangli ya di area Bangli, positif. Padahal itu cuma rapid test. Berita di naik di metro sudah bilang positif. Positif rapid test. Ada positif rapid test, ada positif uh, corona. Uh, anda baca ini, secara detail, apakah positif rapid test atau positif corona? Karena dua ini, hal yang berbeda. Baru, mereka baru rapid test, beritanya sudah naik, 400 warga Bangli, positif corona. Ngerti nggak? Metro TV ya? Metro yang tangkar itu. Itu kurang ajar nggak tuh? Coba bayangin perasaan masyarakat yang dibilang positif itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang-orang kampung ini, mereka dites, mau aja dites, terus mereka tiba-tiba melihat berita, oh... Ternyata kita sudah positif. Gimana dropnya mereka? Secara fisikomatik mereka stresnya gimana? Orang yang punya sakit jantung mereka akan meninggal. Lalu ketika mereka meninggal mereka di layboris sakit covid. Itu akan menambah statistik sehingga ini kita dibawa ke arah jadi bangsa ini dilemahkan. Pola pikir kita dilemahkan oleh media. Kita nanti suatu saat kita akan tiba di satu titik ketika semua menyerah ya. dan akhirnya kita akan uh, ada terjadi mengatakan bahwa ini dilemahkan oleh media karena media merilis ya dari apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Jadi Anda tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah? Pemerintah Indonesia tidak. menyatakan misalnya hari ini ada 12.000 lebih yang positif corona. Bagi Anda itu bukan data yang menak? Tidak. Saya tidak percaya. Saya percaya Pak Jokowi. Saya saya saya, saya percaya Pak Pak Jokowi. Perawan, beliau berdua itu tahu skema skenario Covid yang sebenarnya yang mereka tahu. Makanya Pak Terawan itu sebenarnya langkahnya sudah benar di awal. Tapi karena Pak Terawan bukan Najwa, karena sosok beliau yang culun, ketika beliau menganjurkan orang agar santai, tenang, penyakit ini akan sembuh dengan dirinya, karena dia sosoknya tidak... Meyakinkan, akhirnya dia dibully oleh netizen, akhirnya menimbulkan polemik, akhirnya Terawan disuruh diam sama, enggak tahu siapa yang disuruh jadinya. Tapi Pak Jokowi saya yakin beliau tahu. Pertanyaan kenari. saya bukan itu. Yang menyumumkan kan kita tahu bahwa Satgas COVID-19 nasional. Ya. Jadi apa yang diumumkan itu data yang salah. Itu itu yang Anda sampaikan? Distortif. Distortif. Distortif? Sudah ada, ya. kalau, kalau itu data yang salah, Anda punya data yang benar? Data yang benar adalah gue, dia sampai sekarang di Bali yang meninggal hanya karena Covid 4 orang dan 2 or, orang itu imported case. Dan Indonesia dan, kan bukan cuma di Bali, ada yang lain ya, juga Indonesia dan itu disampaikan nasional. Mas, Mas, Indonesia bukan cuma di Bali dan Mas juga arus Indonesia bukan cuma Jakarta, oke. Okay? Ketika Jakarta gawat nggak harusnya Indonesia ikut gawat, ngerti enggak? Dan disampaikan oleh Satgas Covid kan seluruh Indonesia, Bung Jering, bukan hanya sampai Bali, ya, bukan Indonesia hanya di Jakarta. Bali apakah punya punya persepsi yang sama enggak? gas hmm. uh, covid di uh, misalnya di Aceh, Aceh semua sembuh itu gara-gara apa? kita gak tahu kan uh, Bung Hermawan, Anda punya komentar terkait ini iya, yeah, saya ingin uh, mengatakan bahwa saat sekarang ini kita harus bergandengan tangan untuk betul-betul bahu-membahu melawan covid-19